Jalan sehat selalu. terakhir jalan-jalan tour solo uh, Jogja dan nanti Semarang uh, buat saya ini sesuatu yang sangat menyenangkan, mengembirakan uh, sangat membangun rasa persahabatan dengan teman-teman selama tiga pak hari ini ya mungkin ke depannya ya untuk uh, anitia atau apa Ketua eh, itu lebih, lebih mengintensifkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Selamat pagi teman-teman semua, peserta Alkes tur ke Jogja Solo dan Semarang atau juga teman-teman yang udah di rumah di tempat sendiri. Ini adalah hari terakhir kita berada di Jogja. Kita akan pulang melalui Semarang. Sebab Sangat menyenangkan sekali tutur kali ini karena peserta cukup banyak dan juga seru. Kita menikmati kebersamaan yang sangat sulit kita lakukan kalau kita di dalam kota Bogor sendiri. Karena teman-teman karena semua sudah terpencar dengan berbagai jarak. Sebaiknya kita ulangi lagi kegiatan seperti ini, misalnya dalam jarak dekat, di Jawa Barat ataupun jarak jauh yang harus melalui pesawat terbang. Kita bisa mengambil destinasi misalnya ke Sumatera Barat, dari Padang dan sekitarnya, ataupun misalnya ke Pulauan Riau, eh, Tanjung Pinang, dan Batam dan sekitarnya, sambil menemui teman-teman kita yang tinggal di sana. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman Alkes dan yang tidak ikut join. Keren banget kali ini. Turnya. Saya baru pertama kali merasakan tur bersama-sama dengan semua kondisinya capek sih capek ngantuk sih ngantuk tapi begitu udah sampai bis luar biasa kita nyanyi bersama-sama mengenal satu sama lain jangan pernah dipikirkan uh, kalau ada kesalahan satu dengan yang lain itu dilupakan uh, tur ini boleh dilakukan kembali untuk mempererat, apalagi mengingat usia kita, kita harus bertemu satu dengan yang lain. Uh, seru banget teman-temannya, keren-keren. Habis. Oke. Okay. Saya berharap pertemanan persahabatan ini bisa terus dijaga dan dipelihara. Karena pertemanan persahabatan ini juga harta yang Tuhan karuniakan untuk uh, kita semua. Tidak semua yang bisa mengalami seperti apa yang terjadi di Alkes 79 ini. Wah, untuk acara yang kali ini ya semang sekali loh. Teman-teman uh, kalau yang belum ikut, disarankan sih next kalau ada acara seperti ini ikut aja deh. Panther, Baby, itu, itu yang yang nggak uh, pernah ikut. Jadi ikut dan yang lain-lainnya enggak disebutin satu-satu ya ikut aja acara seperti ini e, kita udah usia 60 ke atas mah lebih baik banyak kumpul seneng sekali seru deh pokoknya acaranya WHH apalagi yang apa e, naik naik jeep ngarungi sungai waduh seru banget itu mah. ya lain kali ya teman-teman yang belum pernah ikut ayo gabung You're even from your Si. adalah hari terakhir dan penutupan acara World Altas 79. Kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah membantu perjalanan kita, yaitu Sedari Engkau dengan burasnya dan Ahok untuk roti Venus dan molenya yang sedap yang telah membantu perut kami selama perjalanan. Terima kasih. Dirty burn from your hand. Shake it loose and let it fall Pailing soft upon my skin